Halo teman-teman, ayo kita nyari mainan yuk. Woi, ah, ada apa ini teman? Mainan, Ayo kita ambil yuk. Wow, mantul, woi ada lagi teman-teman. Apa ini ya mainan lagi sepertinya? Wow, keren. Tapi mainannya kotor teman-teman. Wow, ada lagi. Wow, mana lagi ya? Ayo kita cari yuk. Wow, ada lagi teman-teman! Wow, mantul! Mantap betul! Wow, oh, apa itu teman? Wah, ada lagi teman-teman! Mantap sekali! Wah, wow. wah, ada lagi nih! Wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, wow, ada lagi! Wow, mana lagi ya? Wow, ada lagi nih, teman-teman! Wow mantap Wow mana lagi ya wow, Wah ini lagi teman-teman Wow udah banyak ya teman-teman wih masih ada lagi ternyata Wow, itu mantap lagi Wow mana lagi teman Wah, wow, ini lagi Wow banyak teman-teman ya wow, wow ini lagi Wow keren Wow Wow, ada lagi, mantap sekali. Wow, wah ini lagi ada lagi teman-teman, mantul, mantap betul. Wow, wah satu lagi teman-teman, wow, mantul, mantap betul. Sekarang. Waktunya kita bersihkan mainannya, teman-teman! Wow, ada air! Wow, ayo kita bersihkan, teman-teman! Wow, mobil! Wah, wow, mobil dan truk, teman-teman! Mobil pasir! Wow, keren sekali! Wow grader teman-teman ini grader alat berat untuk pembersih salju Wow mobil jeep warna oranye teman-teman mantul Wow mobil molen teman-teman Wow keren sekali ya Wow salender teman-teman mantul mantap betul Wow, eskavator teman-teman Mantul, keren Wow, mobil truk teman-teman Mobil truk untuk muat pasir. Wow, keren! Mantul sekali! Wow, mobil sedan warna silver. Teman-teman, mantul! Keren sekali! Wow, mobil sedan warna biru, teman-teman mantul! Mantap betul! Wow, mobil jeepnya keren sekali, teman-teman! Wow! faktor teman-teman keren Wow Greder alat berat teman-teman mantul mantap betul Wow, mobil sedan klasik, teman-teman! Wow, keren sekali mobilnya, ya! Wow, mobil sport warna merah, teman-teman! Sekali mobilnya, ya! Wow, mobil pickup teman-teman! Mobil pickup warna merah mantul! Satu lagi, teman-teman, mobil yang kita bersihkan. Mobil apa ya? Wow, mobil sedan warna oranye, teman-teman. Wow, keren sekali! Mantap!